Halo semuanya, kalian baik-baik channel aku. Gimana nih kabarnya kalian semua, guys? How are you guys? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja. Kalau kalian udah lama ngikutin playlist hormat, kalian pasti udah nggak asing kalau gua itu sering ngebahas penampakan-penampakan super creepy, hantu-hantu Arab. Tapi di video kali ini tuh agak beda, guys. Karena gua bakal mix sama penampakan-penampakan hantu dari Cina dan juga Pakistan. So, video ini bakalan super creepy. Siapin headset kalian, kunci kamar, matikan lampu, dan kita langsung mulai aja. Videonya Pembantu. Youtuber ghost Hunter dari Jordania bernama Hasan Barbar Masuk ke sebuah rumah yang terkenal sangat angker Konon dulunya rumah itu ditempatin sama seorang majikan dan seorang pembantunya tapi si majikan ini tuh abusif banget sama pembantunya, dan sampai sekarang dipercaya kalau arwah mereka berdua itu masih menghuni rumah itu. Hasan masuk ke rumah itu dan muter-muter di situ cukup lama, tapi pas Doi masuk ke ruangan dapur tiba-tiba ada sebuah kejadian yang aneh banget. والله لازم في صوت يا اخوان والله بسيت يا اخوان موقع بسم, بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم Doi ngedengar kayak ada suara-suara orang di dekatnya. Padahal di dalam rumah itu Hasan tuh lagi sendirian dan sama sekali nggak ada siapapun selain Doi. Selain itu tiba-tiba ada sebuah pintu lemari dapur yang bisa ngebuka sendiri, guys. Tapi kejadian yang barusan itu belum seberapa. Subhanallah ya Aksi, fi ishi ya, وحيات الله اسم انا بقول لكم انا بقول لكم بسم الله الرحمن الرحيم اخوان الله العظيم انه انا جننيت من في هاي بسم الله بدي احكي لكم تحت نشوف كمان مرة يا اخوان بدي شيء هي انا يا اخوان اخوان والله العظيم انه في شيء جوا هاي Allah Al Ngerjain Bismillah. Ngerjain. Ada penampakan sosok berjubah hitam yang kalau dilihat-lihat sosoknya itu mirip kayak cewek pakai hijab. Siluetnya sih kelihatan jelas banget dari kaca. Dan pas Hasan coba buat cari sosok yang tadi dibalik pintu kaca itu, disitu sama sekali nggak ada siapapun. Dan banyak yang percaya katanya sosok yang tadi itu adalah pembantu yang dulunya pernah bekerja di rumah itu dan Doi di-abuse sama majikannya. Video yang kedua ini berasal dari YouTuber Ghost Hunter dari Taiwan yang sama sekali belum pernah gue bahas. Doi ini bernama Semi dan di salah satu videonya Doi coba buat explore dan masuk ke sebuah gedung bekas bangunan yang dulunya adalah tempat karaoke. Tapi tempat ini udah nggak dipakai lagi, dan dibiarin gitu aja sejak pernah terbakar beberapa tahun yang lalu. Pas Doi masuk ke situ, Doi langsung nyari kamar mandinya. Saya mau coba buat ketuk-ketuk pintu kamar mandi itu. Dan... Lalu, dari Nah, 我讓我一個一些回應好嗎?謝謝。對啊,沒有聲音啊。靠。 Kalian bisa dengar ya, tiba-tiba ada suara ketukan yang terdengar dari dalam pintu kamar mandi itu, padahal pas dibuka di situ sama sekali nggak ada orang. Nah, abis kejadian yang tadi, si semi ini sama sekali nggak takut, dan doi masih lanjut buat explore di situ. Doi juga sambil ninggalin kameranya buat terus ngerekam pintu kamar mandi yang tadi. Di ruangan yang lain, doi coba buat ngelakuin sesi Evp, di mana doi coba buat komunikasi sama sosok-sosok yang ada di bangunan itu. Tiba-tiba ada sesuatu yang sangat creepy yang terekam di kameranya. 我的朋友告訴我,他之前來這裡的白天 Ada sebuah telapak tangan yang muncul dan kerekam jelas banget di balik kaca pintu kamar mandi yang barusan doi ketok. Awalnya tangan itu kayak muncul pelan-pelan dan nempel ke kaca pintu itu. Dan kalau lama kemudian tangannya tuh kayak mundur ke belakang dan ngilang gitu aja guys. Si ini sama sekali nggak sadar sama penampakan yang tadi sampai doi pulang dan ngedit videonya. Prasih. So untuk pertama kalinya di episode hormat gua ngebahas salah satu ghost hunter dari Pakistan So di salah satu videonya mereka coba explore dan masuk ke sebuah rumah yang dulunya ditempatin sama keluarga petani Tapi karena sering ngalami kejadian aneh akhirnya mereka nggak kuat dan cabut dari situ Dan tempat itu kosong sampai sekarang Pas baru masuk aja tim ghost hunter ini seolah kayak disambut sama sosok penunggu rumah itu Je déconne à starfleur là, là, là, là, là, là, là, là, là, Ada sebuah mobil yang tiba-tiba bisa goyang-goyang sendiri, padahal mobil itu udah mati dan sama sekali nggak dipakai. Jadi, cuman bangkai mobil, tapi kejadian yang tadi itu belum seberapa, guys. Masih ada yang lebih creepy. Yahaba yahaba yahaba yahaba yahaba yahaba yahaba yahaba yahaba yahaba yahaba yahaba yahaba ada troli kayu yang tiba-tiba bisa terbang dan ngebanting sendiri. Kalau gue perhatiin, gerakan trolinya tuh aneh guys. Kayak ada yang ngangkat dari bawah. Dan dicuplikan video yang kedua, ini jauh lebih aneh. Di pantulan kaca. Pas orang aslinya noleh ke samping, bayangan doi di pantulan kaca tuh gak ikut noleh guys. Yes, gue tahu emang banyak banget video-video creepy di pantulan kaca yang di luar sana tuh editan. Tapi pas gue perhatiin baik-baik dan gue slow mo videonya, gue ngerasa kayaknya video yang ini bukan video editan deh. Wajah si youtuber ini di refleksi pantulan kaca tuh bisa ngeblend banget, dan gue sama sekali nggak ngeliat ada yang aneh. Pastinya, kalau video ini video editan, editornya tuh bukan editor kacangan, guys. Gimana menurut kalian? Senyum. Gak banyak informasi yang bisa gue dapetin dari video yang keempat ini. Tapi video ini diambil di Irak. Nah suatu malam ada dua orang pria yang ngedengar ada suara-suara orang di deket rumahnya. So mereka penasaran buat cari sumber suara itu. Mereka keluar dari rumahnya, bawa senter, dan keliling di sekitar rumahnya. Dan gak jauh dari situ mereka nemuin ada sesuatu yang aneh banget. Bismillah. Bismillah. Bismillah. Bismillah. Bismillah izouin bismillah rahman bismillah bismillah, bismillah bismillah Ada sebuah bayangan hitam di semak-semak dekat rumahnya. Sosoknya itu kayak miring nempel ke tanah. Tapi anehnya ada mata. Dan ada mulut yang kayak kedip-kedip sambil kayak ngoceh-ngoceh gitu guys. So, gue nggak tahu itu apaan, tapi yang pasti itu creepy banget sih. Beberapa episode yang lalu, gue sempat ngebahas salah satu YouTuber ghost hunter dari Cina bernama Shaolong. Nah, video-video Doi itu super duper creepy menurut gue. Doi bareng salah satu temennya masuk dan eksplor ke sebuah gedung kosong yang dulunya adalah gedung bioskop. Gedung ini cukup besar dan udah gak dipakai sejak tahun 1980-an, dan gak lama setelah mereka masuk ke gedung yang tadi, banyak banget kejadian aneh yang terekam di kameranya. <tuk> 我不是老闆 Ada dua bayangan orang yang muncul di balik kain berwarna putih. Dan pas teman si Xiaolong ini ngecek di balik kain yang tadi, kalian bisa lihat ya, situ sama sekali gak ada orang. Dan anehnya lagi, kalau gua zoom dan gua perhatiin sosok yang tadi, bayangannya itu kayak gak ada kepalanya, guys. Tapi kejadian tadi itu baru permulaan. 我提不到你 Stay up. Stay up. Semua bangku bioskop yang paling depan tiba-tiba bisa jatuh sendiri ke bawah, dan itu terjadi dalam waktu yang bersamaan. Gak lama setelah kejadian itu, tiba-tiba pintu bioskop di sebelahnya bisa nutup sendiri, guys. Dan di momen ini, mereka yakin banget kalau mereka ngelihat sesuatu di balik pintu itu. Makanya mereka langsung kejar keluar dari pintu itu. Sampai akhirnya mereka capek dan mereka balik lagi masuk ke ruangan gedung bioskop yang paling besar itu. Gokok, dia bang! 兄弟 Seperti yang gue bilang tadi ya, gedung ini udah kosong dari tahun 1980-an. Dan sama sekali gak ada aliran listrik. Tapi tiba-tiba lampu yang ada di atas teater itu bisa nyala semua guys. Mereka kaget dan melihat ke arah lampu-lampu itu. Dan pas kameranya dipenning lagi ke bawah, mereka lebih kaget lagi... Karena di kursi-kursi penonton itu tiba-tiba ada banyak bayangan hitam yang kayak duduk dan berdiri di situ. Dan kalau lama setelah itu, lampu yang tadinya nyala semua tiba-tiba mati dalam waktu yang bersamaan. Termasuk juga lampu center Xiaolong. So, menurut ini aneh banget ya. Dan abis kejadian itu, mereka langsung lari kabur cabut keluar dari situ. Oke okay guys, that's it untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya about <coughs>